wa wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu falan Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la lah Wa anna muhammadan abduhu wa Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Wa mustafa Muhammad Wa ala alihi Al-Ladhi naqala lahumun nas, inna al-Nas aqad jama'u lakum Wa zadahum imana, wa qalu hasbunallahu wa na'mal wakil. Radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in emma ba'du. Usikum wa iyaib taqwallahi azzawajal, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal amanu haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum si yang dihormati sekalian Syukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bawa kita sapa kepada separuh Ramadan al-Mubarak Setengah bulan Ramadan yang kita lalu ada setengah lagi yang kita akan lalu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa dengan sebenar takwa kepadanya jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna sinajum'at yang dihormati sekalian Allah Subhanahu Wa hadiahkan Ramadan al-mubarak ini kepada kita orang Islam, orang mukmin. Dalam masa sebola ini Tuhan nak ujikan kita. Allah ya tทด sokเรา. Wa pen kon ti me kwam yam Allah mak noy ke nai. Tuhan nak uji kita kata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setakat mana Dengan sebab tu Allah ujikan beberapa perkara kepada kita dalam bulan Ramadan al-mubarak ini. Tuhai goyak pada kita kata wasa ila wa jannatin ardhuhas sama wa tuwal ardu lil muttaqin. Tuhai us kita berlomba Bulan ramadhan ni bulan barakah. Bulan yang magfirah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang Tuhan bagi rahmat kepada kita. Bulan yang nak itqomina nar Tuhan nak medakakan kita daripada api neraka. Cahai ra pohon cak fai neraka. Dengan hai kan hai ampai cak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menginginkan agar kita kita berbuat Wasari'u ila ini Kena masuk kalau kita berlambah salah dengan tatika salah dengan cara-cara yang Tuhan atur mengikut sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam amalan kita pe tak ada akhir wala banyak sekali pun pak kita tubek nak kro tubek luar daripada tatika tak kira kita nak ber apa, -apa utih pun tapi bila kita duduk luar tatika ni salah dengan naun dia salah syarat cara-cara yang Tuhan atur kepada kita saja. Eh? Tuhan nak kita jing pau kena mengikut ketika Tuhan letak pada kita dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala, syarat Tuhan nak terima. Syarat Tuhan nak terima amalan kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la syarikalah. Tidak sekutu dengan yang lain. hai hay rob bersih Allah Subhanahu Taala. Nenek ke ketika-kita Allah ingin kepada kita bertibai sunnah di Rasulullah Insallah Allah waalaikumsalam. Kita tung tam nael tangi Nabi kita dapat ibadat way. Nabi posso balah mana? Nabi salat balah mana? Nabi sabakah balah mana? Nabi sahur balah mana? Nabi iftar balah mana? Tung tam ketika-kita Nabi hei contoh yang kepada kita way. Nato. Nah, orang nabi buat contoh taladai ta kepada kita. Barulah Tuhan ambil kira kata kita masuk dalam orang kankang. Tuha seluah-luah jalan bagi kepada umat Islam, pada orang mukmin. Ramadan itu hawi napa manusia ni pau kepada syurga Allah Subhanahu taala. Sebab Tuha wi puasa pada kita ni la'allakum tattaqun. buat bagi orang panggil Allah dalam uji, na, alat yang Allah SWT mahu kita berikan, hai, raw, nah, hai raw, kita siyam Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar tengok siyam kita itu menjadi orang yang, La kepada Allah SWT dengan jalan kita yang Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita berusaha. Biar kita bagi Bagaimana mukmin dia nampak babu Rayyan untuk orang Siam, untuk orang puasa. Nampak dengan mata hati dia. Temewahเราไม่สามารถจะมองเห็นสวรรค์ด้วยสายตาของเรา. แต่เราสามารถจะเห็นสวรรค์ด้วยอีมานของเราด้วยหัวใจของเรา dengan hati kita. Itu hebat sekali kita Terbuka dah Fatihatu Abwabul Jannah. Dibukakan tiba-tiba itu syurga tak ada sebaik kita tengok nak katuk segala pintu neraka. Qul liqa'abwa benar Tak katuk segala pintu neraka. Tak sembarang ganggu hati orang mukmin. Main tak pergi-pergi lehen, main tak pergiดู nah pintu neraka asyuh tengok. So pau kita jalan betul pergi pada patu sawah. Dan siratul mustaqim merjalah yang lurus jalan tu haiwi diatur pada kita waktu pula iga habis orang ada gang ganggu tengah jalan gulikot mana sufidat asyayatin katuk itu mereka dah orang ada ganggu kan hati kita gulikot sebuah benar sufidat asyayatin pula tu hai kat ikat gari habis orang ada orang ada gangguan tengah jalan tu orang dah harat kita pergi tu, pergi kau ni syaitan pelagari belakang dah igat belakang dah nak oyak katanya senta hok kita kan kan ni tuhan duduk jaga kuam riap roi kon senta ni tuhan jaga semua dah igat segala ga nak ada ganggu tengah jalan jadi nak oyak katanya penuh nah Tuhan duduk jaga, duduk tengok Nabi no, kita saat ini tu dapat panggil, Jalan dengan sungguh Bila Ramadhan dan Rumparak ni Baca Qur'an dengan sungguh Semaya dengan sungguh Pasu pun dengan sungguh Bukan pasal main-main tak Buat baik pun sungguh Sadakah pun sungguh Kita duduk kita panggil, Kering tandas ni Perjalanan kita ni Duk belombor kita ni Bukan melangkankan Kering tandas kita ni na masuk khong sulai tu dah masuk dah bang ni nah 10 awal min ramadan dah ni tuhai uji kita dengan segala gala toksok kita sak ni tu dengan sebab tu tuhai royak kata li ya balwakum ayyukum ahsanu amala Allah tengkan sikit tu sok wa rao kai nai banda fua kun thang lai ti pen kon ti aman ti di Sebaik-baik amalan kan katam titik tisu situ. Tana tengok, tengok situ. Nah tok sei banya buat cuai-cuai buat ikut sei, wak nak tahu gapo semayar po ikut sei, baca Quran apa ikut sei, poso apa ikut sei, tok sei. Tana tengok hak mana orang paling molat sekali. Allah cakap leuak kon titik di situ. Orang mukmin hak molat sekali hak akan masuk tasjin. Masuk orang panggil long tabian kau ken ni Allah cakap lewat kong tidi tu kita kena khabar hak proses sekalinya tua sendiri tak khabar kata setengah-tengah tengah duduk belomba tidur tak ramai ucap tuan eh wah raw kamlang ken kan yo ni tak sih baca korai potok sih sabaka potok semaya potok sih nak tidur semata Sebab dia tak baik kata diri dia Tengah-tengah duduk dalam Belombor, kankan Tuhan bimbi sekali umat Islam Sekarang lah Nah Bila dia khabar tadi kankan ni tidur sikit Tak banyak Macam kita tengok sahabat-sahabat Nabi Tengok dia panggil imam-imam Imam, -imam, imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Apa boleh dia baca Boleh dua kali khotel dalam bulan Dalam satu hari bulan Dalam satu hari bulan Ramadan bulan biasa ni dia baca sekali hotel, Qur'an, sehari-sehari itu. bukan sebulan, sehari-sehari tapi Ramadan ni dia tahu kata dia tengok kankan ni tak boleh lah, lah mana ni nah kena buat diri dia ni boleh baca Quran dua kali khotel sehari tau wan ni Quran Al-Quran 60 juz faqqaru wa ta'in kamelang kankan ni dia pahal dia tahu dia, dia tak banyak lah usaha lah พอแกนํามาโซะ nak masuk masuk dalam สิบของเราให้หมด lebih เวลากีต้าตีก็เจให้สอบดูว่า 5 เราไม่กล้าที่จะนอนในห้องสอบทุเลสมัตต่อทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเลทุเล lima jam ทุเลทุเล harga wui pada kita ni Allah yang kat Browning belandang dengan penuh masa kita dengan kebaikan tidur pun tidaklah tidurlah baik tinggal habis segala orang panggil jenis-jenis main main basing nah, Facebook main gapo, segala rugi masa tak nak tahu gapo tu tinggal habis nah duduk dengan Quran duduk dengan zikrullah mengingati pada Allah SWT bisa habis sekurang-kurang sudah so, tak ada, we habis khal, sekali khotbah perayaan Ramadan ini. selemah-lemah so, ime kita dah tu. Kalau tak ada, kalau tak habis satu kali khotbah Quran ini, tak tahu nak kata nak duduk mana kita ni. Si Allah Swt. Mai rupa roja yudut naik, naik munggah Allah Swt. Quran, mai habis mana? Hanya sekali dalam Ramadhan. Kita tak tahu nang dok nang mana kita ni. Si Allah Swt. Mai rupa roja yudut naik, naik munggah kepada Allah Swt. Quran, mai habis mana? Hanya sekali dalam Ramadhan. Mairuh around dah di situ berapa? Ha tu kena jaga di kita masing-masing. Jaga ketika. Nah dalam orang okay, panggil bulan Ramadan saat ni Sahur kena niat malam. Kita bangun waktu sahur bukan kita bangun kerana lapar saja dah. Sebab waktu tu biasa kita tak makan. Kalau waktu biasa ni orang okay, suka so kita makan waktu tu tak sedar-sedar tak, tak berasa nak makan nya sebab kita biasa makan pagi sahur ni bukan waktu makan lagi tapi kita bangun makan ni kerana Allah SWT taala nawaitu mall niyat mall bangun kerana Allah SWT tak lalu setahu mana kena makan buah tamam lebih sebiji dua tiga biji kemudian ada air dan sebagainya subtree so, air jadi nak no, ayat katanya kita yakin kata waktu tu mengikut hadis nabi kata innallaha wa malaikatahu yusalluna almutasahhirin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat do' selawat ke atas orang makan sahur. Terherta malaikat mengkeliling orang makan sahur, do'a pada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan waktu orang rahmat, turun barakah kepada orang makan sahur. Allah waktu rahmat dah, turun barakah dah kepada orang makan sahur. Tapi hajat para malaikat pula tolong do'a wei ke dia supaya Allah boleh tambah lagi barakah tambah lagi orang panggil rahmat Nah daripada Allah subhanahu ta'ala sebab tu Nabi kata inna sahur barakah sahur ni barakah walaupun setenggung air kita kena duduk situ bukanlah bangun kerana lapar kerana gapar tu tak satu pula serta nak makan sahur ni kena istighfar banyak sebab kita ada duduk lamba yang Allah subhanahu yang kata wabil asharihum yastagfirun pada waktu sahur tu orang mu'min orang dok belomba ni nah orang masuk dalam belomba tu saya catat nama dia masuk dalam belomba orang mu'min ni kena pakai istighfar banyak pada ketika tu waktu tu saya kaya ya, sendiri dalam Quran wabil asharihum yastaghfiruh pada waktu sahur mereka itu pakai ada istighfar pada Allah minta keampunan daripada Allah bila tu saya suruh kita minta apa, -apa dia tu saya nak uwi tu Nah, bahalah kita. Mintaklah. Bila Tuhan suruh minta, kita minta Tuhanwi kita. Minta tu Bila dapat keampunan daripada Allah Subhanahuwataala itulah syarat bagi kita boleh masuk syurga. Sebab kalau kita tip kadik kepada Allah Subhanahuwataala cuma 1 kadik, kalau tak mahu sama saja masuk syurga. Kita lekat satu kadik dengan Allah. Akan masuk neraka kalau tak apa dosa kita. Tak leh masuk syurga. Walah amal banyak segara mana? Amal banyak tapi dekat satu kadir dengan tuhan-tuhan tak apung masuk neraka juga tak boleh masuk syurga kena dapat keampunan kesemuanya rasa-rasa kita mai lewa mahu tak kadir diaกับ Allah Subhanahu taalaเราถึงสามารถจะเข้าสวรรค์ได้ อ๋อนี่ satu benda yang kita mesti kena pakat tahu belah ni nah kemudian siam kita ni kenapa samal man sauma ramadhana imanan wahtisaba ghufiralahu ma taqaddam dzambi keampunan dia juga biar yang besar saat ini tu hati dia ikhlas pada Allah SWT nak pahala pada Tuhan sebab tak usah kacau dia memikir nak pahala pada orang lain nak orang lain orang ni puji orang ni nak orang ni kata kita baik gapa dia semua tak usah dia niat sebab orang tu tak ada boleh hui pahala pada kita segala makhluk kat. nah semua makhluk Tuhan ni sama ada dia tamang tinggi sekali dunia sekalipun orang mulia sekali dunia sekalipun dia tak boleh hui pahala kita Awak boleh falah kita tu ha Sebab tu rasa kajian niat bagi lain apabila kita rasa kajian niat waktu kena orang tu kena ni sebab tak boleh gagap pada kita. Apa boleh pada kita ialah wallah wahdahu la syarikalah. Tu haise. Waktu kita kena niat tu malat. Niat kita nak tala daripada Allah SWT Nak ganjaran daripada Allah. Jarah of khuln kepada Allah Subhanahu taala. Jarah fulabun kepada Allah Subhanahu Banyak orang tambun taulah kanaya tu berbuat kanaya ni baik, berbuat Pai sebab itu kita orang mu'min ni kena pahailah kata kita saat ni tu buat gapa-gapa hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pula siam kita ni buka posa buka makin minum saja. sebab itu Ali bin Abi Talib kata laisa siam buka posa ni al-insad anil ma'kuli wa syurubi fakat buka lah posa ni kita tinggal makin minum sahaja posa ni kena beraini dengan orang buka Islam eh? Okay, lain dia dah got tak makan ke apa berak kerana nak wir pengun molek nak jaga kesukap hak dia berak berak bagi kerana nak pesak esok nah nak pesak ni no, buang apa paksak berak waktu malam waktu waktu mana tu buat makan minum ya tapi dalam Islam ni puasa dia ni bukan mah berak makan minum puasa yang sebenar ni al imsak an kulli maa yakrahuhu Allah subhanahu wa taala Al imsak hak sebenar ni puasa sebenar ni mana al imsak en kulli ma yakrahu Allah Subhanahu ta'ala. Kita puasa tinggal segala hak Tuhan azaz. Tuhan azaz mata tu jangan tengok gapo, puasa. Telinga jangan dengar gapo, puasa. Mulut jangan kecek gapo, puasa. Tangan kita jangan jamah gapo, puasa. Puasa segala-gala hak Tuhan azaz. Tak kira waktu siang hari malam pun tak kira. Bak tu kalau kita posoh tak nak masuk lek ketika hatu heh, nah hati tu heh tak terima, heh tak ketika saya dah posoh dia lah mana, posoh tuhe nih, nah al imtah an kunlima ya kurnullah tinggal segala apa yang terhalage, tu mana posoh yang sebenar? Dia masuk ketika tu baulah kita ni orang okay, dapat saya nak, tidak tidak saja, masuk sanaam saja, nah tu baiknya saja, tak ada boleh gapah buk, nah kemudian pula bila kita iftar Nabi kita kata kena awal-awal iftar. Bila tahu yakin kata, nah matahari dah jatuh, siapa waktu buka puasa kena buka. Jangan buat lengang-lengangnya main Nah sebab tu nah Nabi kata, la yazalun nas bi khairin ma fitr. Manusia itu adalah ke, so so baik ke semua, datuhat catak semua orang ni baik-baik boleh palah semua so dia boleh rahmat tu hai so'umah boleh makfirah daripada Allah so'umah selama mana dia awal-awal buka basah buka sahudah segera dengan buka basah kita segera buka basah bukan kerana lapar tapi kerana nak turut perintah Allah subhanahu wa ta'ala turut ketika hatu hal tak ketika hati hal tak ketika hati hal sahau piening kerana Allah buka basah piening kita buat kerana Allah tu ketika hati hal tak sebab kita nak masuk dalam musabakah masuk dalam panggung kan kan We kenal dengan katika yang Allah SWT bagi kepada kita lepas tu puasa kita ni nak we, we panggil buka sekadar puasa boleh sodak nak ayat atas no, puasa kita boleh banyak kita ni puasa ni waktu dia baik waktu dia ni sepik boleh puasa sehari ya nak puasa dua kali tak boleh sehari semaya tak apalah lepas semaya Zohor belum maizoh, semaya Zohor semaya Sunnah Rawatik lepas semaya Zohor semaya tu semaya ni banyak dalam masa sehari Pasal puasa ya sa'i, eh. nawi boleh palah banyak kena kopi amalan hak orang lain puasa orang lain. Seperti mana Nabi kita hajar kata man faṭṭara ṣā'im siapa we orang -we buka puasa, ka nālahu mislu ajrihi wa ghaira annahu la yqṣum min ajri sa'im shay'an. Nah ayat katanya, puasa fesen kita we orang -we buka puasa dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan makanan kita. Orang ni alhamdulillah ya pasar, dia puasa dia molat siapa seratus kanan kita boleh seratus kali sepuluh dia, kopi amal dia wawai buka poso 100 hari, kita sepuluh poso 100 100 kali poso, sebuah poso satu hari pas kalau sehari kita 10 wawai makan, 10 wawai makan, Weh buka poso kerana kita 30 hari, tinggal, 300 sepuluh itu poso 300 hari dah poso 30 hari ya. nak yaitu pahala berganda kalau kita wawai buka poso dengan dengan hasilnya kita, dengan harta kita kemudian pula Nah kita waktu qiyam. Qiyam pun kena jaga juga. Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaba gugfir lahu ma taqaddam dzambi. Dia semailah dengan ketika hatu helot. Tu, tu akan apung segala dosa dia. Puasa pun tu hapus dosa dia juga. Nah, si hari itu hapus segala dosa hatu lepas. Male hapus dosa tu lepas. Mana dosa kita terampun? Mana tu hapus dosa kita? Allah apaik kubur. Pelangguan kak, tu hai apaik. Langkurne kau tukuh, hai, apa ini kita ma. Kita itu kita kena buat. Semayar ini kena, semayar, kena ikut ime, sekali ime. seperti nabi Ayatlah, sahih, Man imam yang sarifa mulai sekali ngata sudah ngata ditulis seperti orang yang semayes penuh malah jadi nak no, ayat katanya kalau orang semaya 20 kita semaya tu baik lapar saja pergi kita orang semaya lapar sebelah raka'at kita semaya sudah witi sekali kata ime sebelah jangan semaya lapar nanti nak klik semaya witi karir buat pandai sendiri tak turut katika dia pagi panggil nah, tak turut katika kalau Nabi tak Nabi kata mesti semaya sekali kata ime sudah kata ime sudah witi kata ime Lepas tu, Tuhan nak bagi pahala kepada kita, supaya kita semayah, ambil pada waktu naik, jatuh matahari dengan siapa, naik fajar. Waktu Tuhan bagi pada kita. Nak no, kata, pahala tak betul-betul. Ambil pada waktu mengarik, siapa subuh tu supuh, Tuhan beri pahala pada kita. Sehari puasa, dah kita mari semayah, boleh pahala puasa. Kita masuk jambai, boleh pahala puasa. Kita baca Qur'an boleh pahala puasa. Kita jalan, boleh pahala puasa. Sebab kita puasa. Malah pula, kita tidur boleh pahala semayah nah kita makan boleh pahlawan semaya sebab kita semaya kena ngatika, ketika ketika hal tak semaya sudah ngatik ime nyanyi pak anda kata eh nanti semaya witi malah kare semaya lapai adi kau kira semaya tahjub malah semaya tahjub semaya kita ada masalah pun sudah semaya witi nah tapi bila kita lepas pada tu kita semaya dua dua semaya tiga lah sebab Nabi Ta'ud semaya witi dua kali dalam masa semalam itu kenapa pakai jagas itu kami doa banyak pada Allah SWT tu, terima doa kita Nah pada waktu Ramadhan ni, nah waktu yang terh terima doa kita. Tila waktu al Quran baca al Qur'an banyak. Nah 4 bulan ni bulan Qur'an, Syahr Ramadan alladhi unzila fil al Quran. Mulai qiraat. Tuhem mula dengan Syahr Ramadan alladhi unzila fil al Quran. Mulai qiraat bulan Ramadan. Sebab tu tak tak. Nah tak kena kalau kita tak baca nah al quran tu. Dan nah, juga kita kena yakin katanya satu malam dalam Ramadan ni ada Lailatul Qadri khairum min alf syahrin. Malaik yang highlight sekali Malaik ini terhawak turun Malaikat semua nah. Tuhan Izan, semua Malaikat Boleh turun pergi cia manusia duduk berlombor Nah, mula boleh Malaikat semua itu Satu kali dalam masa setahun Malaikat Tuhan Izan, pergi turun mari cia Orang okay, berlombor, orang okay, di musawak Orang cia putih kan kanan Dengan Ramadan, semua Malaikat tak turun Hampir, hingga sahabat Jibre ni Dia ya tak turun, akhirnya dia habis dah sebab kerja dia tu wahyu pada nabi-nabi. Bila nabi dia inqita' nabi tak ada dah nabi, Nabi kita kata la nabi ya ba'di tidak ada nabi selepas aku, maka Jibril tak lah Tapi gitu semalam Mei dalam bahasa stahuung iaitu malam Lailatul Qadri. Tu wong malam tu mari juga, Jibril mari chia orang pelamba juga. Pas kali ter tidur malam tu tak akan nak ratalah. Sebab tu jangan, tidur sikit ya Ramadhan ni. Tak tahu malam mana malam Tuhan aweber kita, Lailatul Qadri. Nah, bab tu Puluh hari akhir ni kita pakai intikaf supaya terharu oleh Nah, dengan cara kita intikah di, masajid, di masjid, di masjid-masjid. Nah, supaya kita dapat ler tu kadar. Bukan kita cari ikut patah, cari kupang kayu tu dok itu kadar ni. Maksud cari sejuk. Nah, tu nak bagi pada kita pahala orang buat. Nah, semalam ni dapat orang panggil. Nah, seperti berama. Nah, seribu. Nah, seribu uh, al-fusyadin seribu boleh. Nah sih bulan mana 84 tahun pak tahan lebih lah. Pak kita paling bimbas sekali, si najma dia hormati sekali. Nah yang dia hormati sekalian, yang ayat katanya, pak kita bimbas sekali, -nya, takut tak ada boleh kapah bu. Yang nabi kita kata, nah rubassa imin lai min syam hilanjum. Okay, pasal tak ada boleh kapah ke bu, kecuali lapar atau kita bimbas sekali. Nah takut tak ada boleh kenaeng kapah bu, belum buah kita ni boleh hapas so. Eh? Ah satu kita lebih baik letih dok larilah tak ada boleh rawan gapah hempuk. Waktu pula do baqa'imen laillalahu min qiyami ila sahad. Diri malam tak ada boleh gapah-gapah kesudian jaga malam. Tu wala padan. Tak ada boleh rawan sekah hempuk, hidup main, tak tahu kata gapah hempuk. Tak ada ketika waktu tu hal tetap. Sebab itulah kita kena pakat jaga. Kita paling malu sekali yang nabi kita royak kata, "Rima anfu man dakala 'alaihi Ramadan thumma lam yufarlah." Paling malu sekali kita mati so kita dah bulan ramadhan ni tiap sekali raymo masuk kain sekali raymo bulan ramadhan nah tapi nah pogang hidung kita atau hal tak apung dosa kita walau sedikit ha paling rugi sekali sebab tu nah marilah kita nah tu ketika atau hal tak bulan ramadhan kita beraman dengan sebanyak mungkin supaya Allah Subhanahu taala dapat beri rahmat pada kita dan keampunan pada kita akhir sekali bidapat kita itqu minanat berjaya kita mendekar pada apinakah a'udzubillahi minasyaitonir rahim Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana fil khusil ladina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabaraka Allahu li walakum fil qur'anil azim wanafa'ni wa iyyakum mimma fihi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas alim aqulu qalaha dustaghfirullahi li walakum wa awafu amri ila Allah innallaha basirul ibad wasallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahdihi allahu falamudhillalah. Wa mayyudhlinhu falahadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadin, abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina al muhammad. Wa ala alihi wa, ashabihi, wa man وصيكم أيته تقوا الله عز وجل فقد فاز المتقون يا Wala tamutunna illa wa antum muslimun الله wa malaikatahu yusallun ala nabi Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama Ibrahim Wa ala Ibrahim Wa ala, ala, Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala, ala, ala Muhammad Kama Ibrahim Wa ala, ala Ibrahim fi al Fil wa muslimat Wal wa al Rabbanaftah bainana wa baina qawmina bil haqqi anta khairu fatahin Rabbana rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghaftah wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytah wa la hajata min hawa'in illa hawajta biha wa ajid dunya wal akhirata illa qadaytaha ya ahannar rahimin Allahum a'tif riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahaatina wa riqaba asdadina wa riqaba auladina wa riqaba azwadina wa riqaba ikhwadina wa riqaba dhurriyatina minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal bagh ya'izuukum wa zikurullahal azimah ala min wa akbar wallahu